Dalam video nomor 11, harapan dingin dan numune uh, itu tengam membungut angin ini. Tadinya kami eh ketika ini gara virus corona. Uh, virus corona ini apa tadi? Eh. Halang terpanjang domain gejala-gejala ini parah seperti gejala-gejalanya Menyerang dan berparu nah, dan yang kepatutannya untuk melempar nah, paru ke bandara dan uh, jildu, tetapi kepada kaya Allah, uh, ketemu ketiku dan merang. Berikutnya, hama dan penyakit malaria. Penyakit malaria dapat berwarna, ini membawa meihir demam, ketiku tiku marana naru na na dira la ula ala katinna ka ambung katinna ka ambung ja kawanda mancaro ana pamancaro ilung kettiu kembah ko mandeni pamuntu ketti pamba ko pakate hala na to na iyia jang ka mandanita nda iko pe umma apa bukat di antu banjel ammu betalu karena virus to nangungu dia kapanungu ampe atau nanggak pungu, ncegejarang, meter, karena virus menungla, karna upah hapu nadi masker, bibi anung, dan midah, uh, atau ulan ingat namun gejala dan nama beliau sudah diperumum apa kali. Kata jangan dia mau berkomitmen lagi, nifirus namun. ide Pak dalam video Mama Dambo. Demikian terima kasih.